kabel ada kan? ini kan buat bon bon bon ya, yang ini, ini maksudnya. Mungkin mungkin abang Endi nggak sadarnya, abang ini nggak sadar nih bahwasannya nggak uh, ada kabel di atas, ya <laughs> kan? <laughs> ini kalau saya lihat guys di Malaysia kayak gini itu saya ingat banget seperti di Arab Saudi. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu taala, dijauhkan dari segala mara malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini kita akan menonton kelanjutan daripada video Bang Rey yaitu di channel Ray X ya. Kemarin kita sudah melihat Andy TK itu kayak culture shock banget Melihat istilahnya sekeliling ya Sekeliling daripada penginapannya Dan juga melihat perumahan yang mewah gitu kan Sebenarnya standar biasa gitu Tapi karena bentuknya, karena penataannya Jadi Andy itu bilang, wow ini simple tapi mewah gitu Nah itu guys ya Dan selanjutnya di part pertama itu Di video terakhirnya, di menit terakhir Itu Andy TK Kagum dengan perairan yang ada di sekitarnya, itu guys ya, kayak di Jepang katanya. Nah, sekarang kita akan menonton video dari Abang Rey, yaitu reaksi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu, guys. Agar supaya channel Reiki ini terus berkembang, ya, ini channel vlog. Untuk Bang Re Jadi buat teman-teman semua mungkin Bang Re setelah ini akan membuat vlog juga di Indonesia Seperti itu dan teman-teman bisa melihat juga Nah anehnya juga sih kalau ngevlog ya teman-teman sekalian Kalau saya lihat banyak teman-teman ya Yang istilahnya pertama itu di Malaysia banyak penontonnya Tapi ketika membahas tentang Indonesia itu nggak ada penontonnya ya Saya juga kurang paham kenapa begitu ya kan Nah, padahal banyak juga yang komen kepada teman-teman sekalian, ya. Yang komen di video saya, cak, sekali-kali ya kan share kota yang di situ, kampung yang di situ, seperti itu. Dan saya suka sekali melihat istilahnya teman-teman, TKI-TKI yang sudah pulang dari Malaysia, dan mereka tetap ngevlog. Itu saya suka banget melihatnya seperti itu, guys. Ya, seperti Ali Indo Malaysia, seperti juga Mr. Bass, dan lain sebagainya. Itu saya suka. Ya ketika beliau membuat vlog seperti itu Dan kali ini kita akan tonton video part keduanya guys <laughs> Jom kita tengok video aja let's go Oke okay. Nah ini guys ini terakhir kemarin Itu biar memudahkan untuk pembersihan Gitu kan yang ditanggung ini sini seri lah Ini step ada yang pesan ini yang boleh Kian di kan di kampung gua, kenapa jalan itu jelek? Karena di bawah air. Iya. dia uh, sistem airnya nggak diperbaiki dulu, ya. Longkangnya iya. itu kan. Ah, longkang, longkang, longkang, ada iya. si longkang. Itu nggak diperbaiki dulu. Jalan kan aspal tuh, udah lah, aspalnya tipis kan. Kenapa banjir lagi? Iya. tergenang iya. lagi air. <laughs> disalahkan lagi jalannya ini. Ternyata memang enggak ada ini ya, sistem apa sih? Iya, saluran itu, parit air. Parit longkang gitu. juga namanya ya? Ya, parit. Parit. parit. Sistem pengolahan yang itu enggak dipakai di sini. Kalau di sini got ya. Got. Kalau di sini kan di dicata dulu private dulu. Luar semua. Jadi kalau hujan karena perairannya bagus jadi perairannya masuk ke sini semua guys. Tapi kalau nggak ada perairan ya itu aspalnya cepat rusak ya. Di kampung saya juga seperti itu n ya. Apa ini dibersihkan setiap hari lah? Ini nggak dibersihkan. Nggak lah. kita Buang sampah itu ini bagus dia doang semang pada tempatnya, gak lama gua mau Lata jadi. Kalau aja gini, ya. ini loh gak ada sampah. Iya benar, nah, gitu. Bau nya ada nggak? Ini gak da daun aja di situ nggak ada dia? Bau aja enggak kan? Nah. Coba dia mengalir, mengalir terus. Nah ini kan langsung di sana, nah, itu besar banget Ah di jalan. Kalau di perkotaan Solo ya di, di tempat saya guys Itu sudah bagus untuk masalah perairannya Karena kemarin sudah besar-besaran perombakan besar-besaran Sehingga untuk menanggulangi banjir juga guys ya Nah di disitu memang bagus banget sampai sekarang jarang sekali banjir ya Awas Oke ini longkang Terus, aja Langkangan guys Bang Enfield, dan sekitar jalan, bisa gitu ya? Kabel ada enggak? Ini kan buat perguruan di sini. Ini e, yang maksudnya mungkin, mungkin Abang Endi nggak sadar, ya? Abang Endi nggak sadar, nih. Bahwasannya nggak uh, ada kabel di atas, <laughs> ya? Kan <laughs> ini kalau saya lihat, guys, di Malaysia kayak gini itu saya inget banget, seperti di Arab Saudi itu nggak ada kabel di atas asli. kamu nggak lihat kan? Ada tiang listrik di sini ya ini kabelnya ini ternyata.. yang di bawah ya? iya, ternyata itu nah sistem yang di bawah, gue pertanyakan kan biasanya kalau kita di Indonesia kan kabelnya telanjang ya, gitu benar. Ah, kabelnya telanjang ya. dan.. di bawahnya gimana lapisan-lapisannya itu? itu tuh.. ada yang dikasih pipa untuk Aha. kabelnya masuk dalam pipa yang memang pipa itu HDPE pipanya itu bagus banget dan ada juga kabel yang memang kualitinya bagus dia Aha. besar besar kan dia langsung tanam aja tapi penanaman itu dia sistem dikorek dulu kan di lubang ini. sepanjang ini terus dikasih pasir lah. jadi dia kabelnya utuh oh iya ya ya iya. sebab pasir ini kan nggak melukai kabel Oke okay. ini, ini Bang Re kan untuk pertukangannya itu bagus guys ya Sampai rumahnya dia itu kerjakan sendiri Asli the best memang Bang Re ini Jadi dia paham gitu Sesuai ilmu ya proporsi yang sebenar-benarnya gitu Tapi kalau ada salah ya mohon dibenerin nanti ya kan Untuk langsung dengan ini Jadi apa nanti kalau jika kamu menjadi TPR di Indonesia ada kamu ubah suatu bandar kamu menjadi kayak gini ya Gak tau gue ada sistem di Jakarta masih begitu gak ya? Iya, masih ada Masih kan? ada kabel, kayak gitu. Tapi di kota yang, gitu, yang itu ada Yang serauut gitu Serauut gitu, kayak di Thailand gitu kan <laughs> Oh, oh iya ya bareng nyadar gue lama gue di Jakarta nah, ya Ada banyak masih Iya benar masih pakai tiang tuh, Kamu gak tau kabel yang sebenernya Tidak, tapi tapi banyak yang, yang sudah gak pakai juga sih Tidak Tidak Sudah ya? Ya? ditanam Tidak dan ini kabelnya setiap ini di situ ya eh. poli ya nah, rapi ya oh okay. di situ wifi semua di situ jadi sebelum membangun ini dia akan atur dulu perlongkangan oh, bukan penanasan ya <laughs> perlongkangan dia atur dulu Enggak ini udah di ini maksudnya udah di desain sedemikian oh, sudah dipikirkan Ia, gitulah. Iya. pikirkan dampaknya. Jadi pembangunan itu semakin-semakin ini kalau lu orang seputra Jaya lagi arah keren banget. Desain dia memang futuristik. Futuristik. Dapet sampah -sampah ini gua dapat sampah-sampah di sini. Ini kalau lihat burung gagak. Oh, banyak banget. <laughs> iya loh guys. Di atas. Burung yeah. gagak lo. Jarang sekali di sini. Hmm. Kok ada burung gagak ya di, di, di, di kota? Ya, banyak kan? Fikri <laughs> aja dulu mau, kan? mau digoreng gitu ya. Itu banyak, banyak banget. Enggak, mak maksudnya burung gagak itu diperbolehkan dilindungi dilindungi, dilindungi. Oh, <laughs> first time enggak. Masalahnya, burung se se seekor burung gagak dilindungi. Jadi, bukan sesuka hati kita menembak ini Oke, okay, bener. Ini, ini bagus banget sih untuk ekosistem, ya, teman-teman sekalian. Beda halnya di sini, itu banyak sekali yang penembak-penembak liar. Itu masih banyak banget, dan kadang di deket rumah aja. Itu kalau ada burung-burung apa aja, itu tetap ditembak, guys, atau bahkan bisa dibilang dikasih perangkap lem seperti itu, sehingga nempel lalu dijual seperti itu itu sangat disayangkan eh, sekali sih. Sebab kalau katanya burung gagak ini dibawa langsung daripada mana gitu untuk dilestarikan di sini. itu pada zaman dulu Kalau kamu nanti di KL tepatnya di sungguh itu burung gagak banyak banget. Kamu jalan okay. aja bisa aja ditelein burung gagak kepala loh. <laughs> burung dipikirkan Malaysia ini kan masih Luas ininya, maksudnya, perkep, apa namanya, hutan-hutan okay. nah, gitu kan ya. nah. Kenapa nggak ditaruh di situ gitu? Di kota gitu ya? kenapa ya. harus di kota gitu? Mungkin kemungkinan kan juga, di kota ini mungkin ya banyak makanan Menjadi... Oh dia Cintu makan bunyiknya ya, ya, guys? apa ya, ya, kamu ma, tahu ma. dulu ya sih? Dan ini memang dinistarikan di sini banyak banget lo bunyinya kalau di kampung lo ada bunyi dia orang kampung udah takut bener ga? huhu oh, ada yang meninggal lagi hahaha <arrangements> nenek gue, nenek gue tuh dari kampung burung gagak lewat aja huhus jauh oh, jauh di sana jauh jauh di sana diusirnya how... yeah, mitos mitos ya. karena dia bunyi di sekitaran sini pasti ada lagi yang mau meninggal pertanda ceritanya <_anced> oke okay, so, okay, mitos pada which, halnya ini ini dia bunyi-bunyi di sini tuh kalau bisa nyari tuh oh, mati coba, semua ya kan? Tidak <laughs> <laughs> bisa bunyi kayak di sini. Ano? Bener bener sih <laughs> tapi bener bener bener. Lain deh. bukan gagak sih. Tapi di kampung gua kayaknya nggak ada gagak deh. Iya itu gitu dulu. Bunyi tapi bunyi sampai ah, ah, kayak gitu. Cekeng namanya tuh. Kalau ada orang meninggal dulu masih ada muter di atas rumah orang yang meninggal itu. Dulu. Oh dulu dulu saya nggak pernah yang lihat yang asli di sebelah sini. jadi nah akan terbang di area situ tapi tinggi lah. Kayak gitu Iya, karena nenek, nenek bilangnya kayak gitu. wah ada lagi yang meninggal ini. Oh, jauh jauh. Ups. ini ada apa kita kan seperti sebagai... sudahlah. jauh Ibu ebola. Orang, orang tua orang tua orang dilihat. dulu kan. ya juga. mungkin mungkin identik dengan kayak ilmu hitam seperti itu juga ada guys ya menggunakan gagak hitam seperti itu untuk uh, mistis-mistisan seperti itu, saya kuala alam karena itu mitos banget sih asli tanda gagak ini orang meninggal dari dulu nah itu yang gue jadi pertanyaan, kenapa di, di Malaysia di, di, di sini kenapa? ya, tepatnya di Malaysia ini di dilestarikan gitu ya sebab ada ini untuk mengurangi burung gagak itu kalau di bandar KL itu akan ada bandaraya yang menembaki khusus untuk Gak tau, mengurangi atau gimana, itu akan ditembakkan untuk beberapa biji gitu. beberapa ekor. Nah ya, itu ada. Bukannya burung gagak itu kan terbangnya biasa mencapai ini? Tinggi banget itu ya? Dia, dia. sini. <tuh> Oke. <Okay>. Batuk banget <tuh> Yang interview juga batuk. <tuh> <tuh> interview tapi batuk gimana dong? <tuh> oh ini tahinya ya tai gagak mana ini nah, itu ah itu kalau di kl <tuh> berarti kayak kayak di luar negeri dong luar negeri kan merajalela lela gagaknya apa apanya bunga gagaknya kan nah, kalau di kl ini kepala lo bisa kena tai sebab terlalu banyak ya dan itu populasinya hampir kalau... <tuh> <tuh> <tuh> Jangan Apa aja sih bisa itu? Apa sih? Bisa kena. Sebab terlalu banyak kalau ini petangan, gila suara. Gagak ini luar biasa. Wah, wah, wah, wak gitu. Nanti kita ke sana sambil tengok bubu. biar ya. ada subuh Mhm. Mm ke <laughs> banyak banget yang ingin saya tahu sebenarnya sumpah iya. karena banyak tahu sendiri channel gua apa cuma isinya ketawa lawak apa semuanya iya, dan itu. ini sebenarnya soal kabel apa itu iya. itu kan bisa membangun negara, apa namanya kampung kita gitu benar benar ya. cuman gue ya. jengkelnya untuk kampung gua, terserah lah mau tersebar gimana gue nggak suka jalannya gitu masuk kampung gue tuh udah tahu oh kita udah memasuki mereka sebab apanya, bukan karena pemandangannya. Jalannya rusak! Itu kan parah, gitu kan? Ya. Dalam ya, banget ya. eh, Nungku. Ya. Kayaknya kampungnya di ini dalam banget. Itu melihat sebab jalan. Iya, kasihan. Ya, kalau jalannya bagus, nggak apa-apa. Ini orang terbangun. Kita di mana ya? aku <tuh> ya. naik mobil gitu ya? gede gitu gitu banget, Bang. Nah, inilah kampung Parah. Kita. Kok gini? Parah ya? kita? sih, ya, ya. Gila. Gitu. Ya. Bukan naik kuda ya gimana tuh? Ya, bu, bukan ya kalau <laughs> kalau kayak gini wah nggak jadi masalah <laughs> kayak polisi tidur. biasa dia bukan naik kuda aja kayak naik gajah gitu, malah gaya gajah, <laughs> ya, ya, ya, ya. Iya. baru miring itu bentuknya ya. banyak kejadian ya mungkin karena tempat Kampung gue itu dengan gunung. E, oh gunung, Bener-bener kalau gunung agak Kamu susah. Kan itu air mengalir gitu. Oh benar. Kenapa? Uuh, sistem itu Iya eh. ya, kenapa? Airnya ya. itu harus masuk jalan-jalan. E. Itu yang bikin rusak jalan. Atau pemerint e. ya, pemerintah? Ya tetap tahulah pemerintah sengaja kah supaya dibuat lagi gitu? Tidak e, tahu ah. Teta -teta. Terlalu banyak makan sih. <laughs> <laughs> Lihat dari sini, lu ukur aja ini jalan, pasti itu begini jalannya. Gitu? akhirnya lari iya, samping harusnya kayak gitu. gua lurus, malah ada yang tenggelam di tengah ya? kolam dong Eh, aduh wash studio percuma gua kasihan, saya kan tamatan STM, bangunan lagi oh ini. berarti boleh jadi TK ya? hah? <laughs> bukan situ bro ya kalau menata-nata mungkin lah, maksudnya melihat ukurannya ini masih bisa lah ya? iya ukuran-ukuran oh, ini kabel kabel kayak gini Lalu tuh dia bener. disatukan di sini nah. kan. Lalu tuh banyak kayak gini ketimbang listriknya. Dan di dalam sini tuh keren banget dia nah. ini Di sini ada wangi sih tapi nggak ada sampahnya loh. Jadi, jadi satu bangunan ini satu ada beberapa longkang gitu kan pastinya seperti itu untuk uh, pembuangannya dan satu bangunan pun ada kayak tiang listriknya yang tadi yang disebutkan bang re ini guys ya kan. Bener gak sih guys? Jadi ada ini loh. Setiap bangunan tuh ada ini Jadi sistem listriknya itu terpantau di sini Seperti itu Itu kalau menurut saya Berarti dia disatukan di Kayak di, di arak juga kan? gitu masalah Berarti banyak yang kayak gini ketimbang listriknya Dan di dalam sini tuh ceren banget ya. Ya, Ini Tataannya Tapi gak ada sampahnya Ini Ini Ini Ini ini yang ngontrol gitu? Ini ngontrol kremis oke, okay. jadi dia bandaranya ini tukang tuka ngontrol ke, uh, ini ya bangunan atau apa ya guys? ya? Nah, kalau okay, ini yeah. kan perlu di kalau di, di, ditarapkan seperti ini bukan cuma duduk gitu kan? ya makanya orang ya, kan terus pikir gitu mau buat apa-apa kan harus benar gitu jadi takut juga ada lagi itu. Iya, maksudnya kinerjanya dapat gitu, sesuai dengan apa yang rezinya, jadi. lu udah perang, sana? udah. Bagaimana <ula> nggak sana, ujung-ujung kebakaran ya kan? Iya. <timpup> <be patient? timpup anyway> yeah, ini ah, kerennya mereka yang diturunkan ke lapangan adalah wanita. <timpup landlord> Kenapa jadi, harus wanita? Kalau menurut pendangan gua, wanita itu nggak uh... sepej sorry banget nggak se ini sebejat -se laki-laki lah yang nah, nah, nah, nah. bos di mana saya, saya lagi jalan bos padahal dia di tempat nongkrong gitu oh, iya benar perempuan nggak dia kerja, kayak kerja, apa benar. istilahnya street kalau ya, ya dia lebih apa yang mengutamakan pekerjaannya hmm. dulu nanti ini baru dia istirahat gitu banyak, jadi intinya teman yang bisa bohong gitu lu nggak <laughs> lu kayaknya dalam banget <laughs> lu dalam banget nggak maksudnya pemahamannya dalam banget. kebanyakan wanita Ya. ya saya istri, saya kan ada istri juga adik saya juga wanita dan memang dia kalau masalah pekerjaan, dia lebih apa namanya diselesaikan dulu pekerjaannya, baru dari yang dari segala-galanya ya. dia lebih mengutamakan itu gitu. iya benar. Iya. iya tapi itu keren nih Lepang, yang dijadikan ini, perempuannya gitu ya, benar, dulu, kan. yang cowoknya kan dia di luar iya dia nunggu, nunggu. bener, bagus banget Harusnya kolektor Harusnya kolektor yang.. apa ini kolektor? Harusnya kolektor yang ada di Indonesia tidak berubah jadi perempuan Bukan untuk kita <tuk> melihat.. Untuk ganas? Apalagi kalau dia temu yang.. kamu nah. kolektor jadi. ya, pasti dia nggak bakalan langsung tampar gitu kan Jadi bayar, kejadian iya. namanya pemukulan atau perkelahian di lapangan ini berkurang nah. gitu. hmm. Sebab.. Takut dia malah kalau Iya, Perempuan Kami, gitu kan, yang semok-semok gitu ya kelinci, ah. iya Hari ini belum bayar, bulan ini iya. gitu ya. <laughs> <laughs> <laughs> ya kan itu ya, salah satu strategi kelem ya. kelemahan laki-laki kan udah ditahu iya, kita iya, mau navig loh. iya, benar. iya, dia Beneran. udah mana mana kolektornya. <laughs> Ada apa iya, iya, iya, berapa bulan kan nah, gitu. gitu. Ya. Boleh ngicil Kalau dilihat laki-laki udah sama-sama huh, sama-sama mau sih jadi dan <laughs> bener juga sih. Iya. Masuk, laki -laki. masuk ya, en, masuk en. Iya, pelajaran sih. Kayak gitu memangnya sering menagih itu kalau perempuan itu ngeri, menakutkan dia. Lembut tapi ini ya. Beli ini. Jadi dibayar nanti <laughs> yang buat transisi ya. sistemnya. Gila. <laughs> gila, ya, gila mana lagi? kartu kartu <tuh> <tuh> <tuh> udah buka nggak eh dia kan memang tarik kartu awalnya ini banyak banget ya kayaknya dia buka banyak ya, ya. ya. gue, lo lu, lu skip aja udah kayak gitu ya <tuh> khusus ini khusus untuk ini, lu simpan dulu <tuh> iya, aku potong-potong 4 perlengkapan <tuh> hmm ya, maksudnya <tuh> <tuh> hasilnya nanti buat bakannya ini, makan size tempatnya itu <tuh> Oh, okay. tunggu masuk stop dulu nanti apa lagi penting langsung cocok. Nah, Jernih kan? gitu Nah, itu udah buka ya. Hmm? Oh, udah buka udah tuh. 9.9 nah, itu. Hmm. itu loh. Oh. Kartu apa <coughs> dipakai banget? Konter ya, konter, hap konter, so, HP uh, atau Maxis. untuk kartu atau ini ya, guys? Kayak kayak eh uh, 7-Eleven gitu ya. Oh iya benar kayaknya. Heeh. Oh, oh. Jadi kayak market gitu. Pasar mini, oh pasar mini namanya. Oke, fungsi jubah <g Beta> takut banget diperiksa gara-gara masih jatrem. Oke, senang lah. Kita tanya dulu. oh welcome aja nih. Nih, lu macam dia kayak ah, ya minimarket ini market. DJ sama ini. Nggak, oi, ini social media tambah iya hat bisa. ya tambah hat ini loh, kayaknya. Lu udah pake ini. enggak, tapi lemot loh, Oh lemot Oh ini tiga puluh jam. Booster. Nanti kita top up lagi tuh. Oh. Kalau kita, kita isi dulu kita ini digi digi prepaid. Yeah. Oke. Okay. Kak okay. Maxi sadar pre-pad saya, saya apa ini? saya, saya napa? YouTube kan? iya, iya, iya kenapa harus tanda tangan? harus tanda tangan, video aja, video aja oh my god, ada fans-nya fans-nya <laughs> Bang Andy <laughs> tak, pre ada? oke okay. okay. ini kartunya tanda. kamu ada card iya, card-nya kamu kerja di mana eh kedai itu nanti saya ke situ lah makan oke, situ, oke. Ya. Okay, mantap menyenangkan Ayo, sekali ya tapi itu ada? ada yang mana? Maxis? iya, yang mana oh boleh, mana-mana? iya -mana? oh ya ampun nomor apa aja, tapi terdaftar di Maxis kan? oh Maxis oh Maxisnya eh ini, ini, ini gimana? sih kita ada gupuraya ini oh aduh gugup guys gugup pakai. bukan pakai gua juga pakai gitu cel oh itu tapi kan dari telkomsel loh enggak oh, gua udah beli. beli terus terus gua tempatkan di ipad oh yang ini aja yang ngesis saja nomornya milih yang bagus hmm. sama aja nanti ya, juga pulang itu ya kan celera lo. <laughs> Iya sih kalau kalau muda kalau kalau apa ya kalau bagus kan lumayan guys ya diinget gampang gitu lama banget sih enggak harus dilihat dulu iya, hokinya Lima, hokinya di mana iya cun uh. <laughs> nah ini kayak bagus ya udah kasih dia si ini boleh. daftar sini tak boleh? Oh daftar sendiri. kita buat vlog dia aja masuk video. buat video dia yeah. aja kita nggak masuk semua. Hmm. masuk ke ya udah, skip, ah, aja nanti. Nanti. skip aja itu nanti. Oke. Gak boleh berarti guys di minimarket. eh udah selesai ternyata. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya. Hendy kagum dengan sistem perairan yang ada di sana. Ya awal-awal memang kayak gitu sih guys ya. Saya juga pertama kali ke Arab Saudi, itu ya sama kayak gitu. Saya juga kaget ya kan. Kok di sini gak ada tiang listrik Yang ada cuma tiang lampu gitu guys ya kan Dan kalau kita lihat di Malaysia juga Memang menerapkan hal yang sedemikian itu Jadi tidak ada tiang-tiang listrik yang mengganggu pemandangan seperti itu Dan kalau melihat keseruan mereka ini memang gak ada, gak ada habisnya asli Jadi mereka itu memang kayak udah sobatan lama banget ya kan Ketawa-ketawa bareng Tapi memang the best lah guys ya bersama-sama ya kan ke sana itu bisa membangun apa namanya ya kedekatan seperti itu ya kan nah, kayak Bang Re, Cak Lonjong, Fikri, Andy dan kayaknya kalau Bang Re itu lebih apa ya lebih ini guys dekatnya itu sama NDTK gitu kan nggak tahu kenapa gitu setiap vlog pasti dengan NDTK seperti itu guys mungkin klub mereka ya kan dan mungkin itu saja video kali ini guys gimana menurut teman-teman sekalian saya pun juga istilahnya kagum lah karena sistem perairan itu yang paling penting akhirnya di sini juga sistem perairan itu dibenahi guys sebelumnya itu biasanya kalau dekat rumah itu aspalnya itu cepat rusak. Ya kan aspal itu cepat rusak dan jalannya itu juga kadang ya suka berlubang seperti itu berkat istilahnya dibangun longkang-longkang ataupun got kalau di sini ya kan pembuangan air itu maka hasil sekarang ya sampai sekarang pun itu masih bagus jalannya ya itu di sebelah sana jalan yang rumah saya dulu seperti itu itu bagus sampai sekarang nggak rusak. Tapi yang di depan rumah saya di sini itu nggak ada longkangnya, ya kan? Karena buntu, gang buntu seperti itu dan belum dilakukan perlongkangan seperti itu. Akhirnya apa? Setelah diaspal bagus, ya udah rusak lagi seperti itu karena airnya menggenang di situ. Nah itu kekurangannya. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan dan kita juga berterima kasih kepada pemerintah karena sudah memperhatikan kita juga, ya kan? Karena kalau kita melihat di luar negeri sana itu perlongkangan itu memang sangat-sangat diutamakan untuk menanggulangi banjir seperti itu dan juga ketahanan daripada jalan itu sendiri. Beda halnya kalau di pegunungan guys ya mungkin tempatnya Bang Endi ini di pegunungan habis di aspal itu juga bakalan rusak lagi kalau istilahnya itu rawan gempa juga ya kan terus rawan longsor juga itu agak susah sih. Nah, penanganannya harus memang ekstra-ekstra yang memang anti gempa seperti itu, ataupun anti longsor, istilahnya dicor dan lain sebagainya. Dan itu orang-orang yang pembangunan, orang-orang yang sekolahnya di situ baru paham. Kalau saya sih nggak paham, ya guys. Ya, oke, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit untuk diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa, guys, like, share, komen, dan subscribe-nya untuk reaksi ya channelnya Bang Rey dan juga Bang Edi TK. Terima kasih. Salam